Welcome back to my channel Buat yang baru gabung, salam kenal semuanya Aku Tres Nani Di channelku ini sering membahas tentang Law of attraction, Self-Development, Manifestation Dream Life, Dream Job, dan masih banyak hal lainnya Nah hari ini kita akan membahas tentang scripting Lima kalimat awal untuk memulai scripting buat teman-teman yang baru Oke, okay, let's get started Seperti yang kalian tahu, aku sering banget membahas tentang scripting di channelku. Aku obses banget sama metode scripting. Nah. Buat teman-teman yang masih bertanya-tanya Scripting tuh apa sih? Oke aku akan jelasin sedikit ya Scripting adalah salah satu teknik dari law of traction Untuk memanifestasi sesuatu menggunakan metode tulisan Aku sendiri sudah memulai scripting dari tahun 2018 Konsisten setiap harinya sampai sekarang Scripting adalah kepanjangan dari jurnal syukur Kalau di jurnal syukur kan kamu hanya menuliskan sesuatu yang kamu syukuri ya Tapi kalau scripting bisa kamu tambahin Bisa kamu improvisasi Jadi di buku scripting ini, kamu menuliskan cerita hidupmu mau terlihat seperti apa dan rasakan kamu ini adalah sutradaranya, produsernya di film hidupmu sendiri, oke okay? kamu menuliskan skenario hidupmu di masa depan seperti apa nggak usah di masa depan, di bulan ini di minggu ini, di hari ini mau seperti apa, aduh udah banyak banget teman-teman semua yang kasih testimoni ke aku berhasil menulis scripting, kalau kalian belum follow instagramku, Tresnani aku sering post tentang Testimoninya orang-orang berhasil menulis Scripting ada di highlight Loa dari nomor 1 sampai loa 11 Kalian bisa kepo itu Oke? Okay? Nah aku sendiri Udah banyak banget Memanifestasi sesuatu Menggunakan teknik scripting Jadi scripting ini adalah favoritku ya Karena mudah dan aku tuh ketika Melakukannya merasa enjoy gitu kan Nah teman-teman ketika kalian sedang praktek scripting Jangan overthinking Ya just do it, don't thinking too much Aku akan membahas lima kalimat awal untuk memulai scripting nih jadi buat temen-temen yang baru mau memulai scripting ya kan ga ada kata terlambat kok berapapun umur kalian itu bisa banget love fashion itu tidak mengenal usia tidak mengenal gender Oke okay? yang pertama kamu bisa bilang kayak aku seneng banget dan bersyukur karena dari situ ngalir aja contoh kalimat. Karena akhirnya YouTube channelku memiliki subscriber 100 ribu Aku seneng banget dan bersyukur karena aku bisa menginspirasi banyak orang Aku bisa menolong orang, aku bisa membuat seminar yang bermanfaat untuk orang Aku memiliki followers di Instagram 100 ribu, aku memiliki followers di TikTok 500 ribu Contohnya misalnya gitu, nah dari situ kamu ngalir aja apa? Sesuai dengan kondisimu saat ini, yang ingin kamu wujudkan. Kalimat kedua, aku merasa beruntung karena... Kalimat. Aku merasa beruntung karena orderanku membludak di bulan ini Aku terus-terusan menjual 100 pieces produk setiap harinya Aku terus-terusan mendapatkan penghasilan 100 juta setiap bulannya Aku merasa beruntung karena aku memiliki teman-teman yang baik Aku memiliki keluarga yang lengkap, yang sayang sama aku Yang selalu ada untukku kapanpun aku butuhkan Aku merasa beruntung karena aku masih memiliki baju bersih untuk dipakai Aku masih punya genteng untuk berteduh, aku masih punya kasur untuk tidur Kalimat ketiga Terima kasih Tuhan Akhirnya Contoh kalimat, terima kasih Tuhan Akhirnya aku bisa membeli Mobil impianku di tahun ini Terima kasih Tuhan karena Aku memiliki kesehatan yang sangat baik Aku memiliki orang tua yang Masih sehat walafiat, terima kasih Tuhan Karena hidupku semakin mudah dan bahagia Sekarang, terima kasih Tuhan Karena akhirnya aku bisa Berada di kehidupan yang aku Mau sekarang, terima kasih Tuhan Untuk pengalaman yang telah kau berikan Untukku, terima kasih Tuhan Untuk pelajaran uh, yang yang ada di dalam hidupku sampai saat ini Aku adalah orang yang kuat Aku adalah orang yang paling beruntung di dunia ini Oke okay, ini contoh kalimat yang aku random menemukan di buku scriptingku ya Nah bilang thank you God, thank you universe Now my life is getting easier and happier right now I keep making money 200 million every month Attracting money is easy, attracting clients is easy Money comes into my life effortlessly Dan, Jadi dari kalimat thank you God, thank you universe Atau kayak terima kasih Tuhan akhirnya Itu kalian bisa uh, mengalir Kalian bisa mengucap terima kasih untuk sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, untuk sesuatu yang kamu punya saat ini, dan juga berucap terima kasih untuk sesuatu di masa depan yang belum terjadi. Lanjut, kalimat keempat: "Aku percaya." Contoh kalimat Aku percaya di bulan ini adalah bulan keberuntunganku Aku percaya aku bisa mendapatkan pekerjaan baru atas bantuanmu Aku percaya mendapatkan pekerjaan baru itu mudah HRD dari PT Misalnya Bank Mandiri akan telepon aku di bulan ini Aku percaya aku wanita yang kuat Aku bisa melalui masalah ini dengan mudahnya Atas bantuanmu Aku percaya aku bisa menarik pertemanan positif terus-terusan ke dalam hidupku Yang kelima, aku tahu dan aku yakin Contoh kalimat Aku tahu dan aku yakin bahwa aku lolos PNS Aku yakin aku bisa lolos uh, probation di bulan ini Aku yakin bosku suka sama kinerja pekerjaanku Aku yakin dan aku percaya aku bisa lolos achieve target eh, 100 juta di bulan ini dengan mudahnya aku percaya klienku bernama Bu Santi akan deal hari ini, aku tahu dan aku yakin hari ini adalah hari keberuntunganku, dimana aku akan diterima pekerjaan baru di PT eh, Bank Indonesia ya kan aku percaya pekerjaan ini dibuat untuk aku, aku yakin aku bisa menjawab semua pertanyaan dengan mudah Atas bantuanmu Terima kasih Tuhan Aku adalah wanita yang beruntung bisa mendapatkan pekerjaan impianku It's happening right now Sudah terjadi sekarang Aku bekerja di suatu tempat yang selama ini aku impikan Dan segalanya datang ke dalam hidupku dengan mudahnya Aku tahu dan aku yakin bahwa setiap harinya aku merasa happy aku memiliki teman yang selalu ada untuk aku aku yakin bahwa aku bisa mengerjakan pekerjaan ini dengan baik aku bisa membuat perusahaan ini oh, makin viral, makin bagus, makin uh, meroket ya kan aku yakin bisnisku di bulan ini bisa jebol 300 juta, aku percaya, aku tahu. aku yakin, youtubeku akan banyak yang nonton. Akhirnya aku memiliki YouTube channel dan banyak orang suka sama kontenku. Aku tahu dan aku percaya banyak orang yang suka sama daganganku. Banyak orang yang repeat order beli produkku. Aku sampai merinding. Aku bener-bener nggak -bener nyangka. Ternyata banyak orang yang terus-terusan repeat order karena mereka suka sama masakanku. Aku tahu tahun 2022 adalah tahun keberuntunganku. Dimana aku bisa terus-terusan men menarik uang 200 juta setiap bulannya juta itu mudah, gampang banget, uang yang ngejar-ngejar aku, terima kasih Tuhan karena aku adalah money magnet, aku tahu kalau mantanku Johnny, akan hubungin aku lagi minta maaf aku yakin, lihat aja ya orang yang sekarang lagi deket sama aku, itu akan tergila-gila dia obses sama aku, dia cinta banget sama aku, dia setia aku nih adalah wanita impiannya Ah, ngerti kan? Jadi, dari situ kalian ngalir raja. Kalian nggak usah overthinking, kayak ini udah bener belum ya? Tulisanku jelek nih. Saya nggak usah mikir kayak gitu. Yang penting kamu tulis, apapun yang kamu mau rasakan, yang kamu mau terjadi. Tulis Karena banyak manusia yang fokus ke hal-hal yang mereka tidak punya Mereka fokus ke hal-hal yang mereka sebenarnya tidak ingin terjadi Sampai mereka lupa apa aja yang mereka mau terjadi Oke okay? Konsisten is the key Oke okay? Kalau bisa kamu lakukan tiap hari Kenapa? Biar masuk ke alam bawah sadar Nanti otak akan menerimanya Dan mempercayai bahwa kamu benar-benar sudah terjadi Sudah memiliki semuanya Jadi kalian tulis dengan perasaan yang bahagia di mood yang bagus, kalau kamu lagi galau, kamu lagi sedih, mending kamu healing dulu aja, nggak usah nulis Ya, selamat mencoba, uh, aku yakin kamu bisa karena banyak banget orang yang sudah berhasil Ya kan, dan nggak usah ditunggu kapan datangnya, udah itu aja Relax and receive, ya, kamu lakukan aktivitas biasa, habis nulis Simpen bukumu seperti biasa Please kalau kamu mau kasih testimoni scriptingmu berhasil Boleh banget lo tulis di bawah Supaya bisa menginspirasi teman-teman yang lain Thank you so much for watching See you in my next video Bye-bye